selanjutnya kita akan mengambil kepada kartu zodiak yang kedua, selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yaitu zodiak yang cocok dengan seorang taurus. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang taurus. Pertama, untuk zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat, yaitu zodiak yang cocok dengan seorang Taurus. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang cocok dengan seorang Taurus, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya di sini untuk zodiak yang pertama yang cocok dengan seorang taurus adalah two pentacle ataupun dua koin untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai zodiak Aquarius yang cocok dengan seorang Taurus. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius sangat mendukung seorang Taurus untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan memberikan dukungan dan masukan kepada seorang Taurus agar mengambil satu langkah untuk menunjang serta memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di masa depan dan di masa mendatang mereka. Dan di sini seorang Aquarius Mampu mengontrol keuangan seorang Taurus sehingga berada di zona nyaman ataupun zona kestabilan, dan menuju proses keuangan yang lebih bagus lagi, sehingga di sini seorang Taurus akan memberikan respon positif dan mempercayakan seorang Aquarius di dalam kategori keuangan, dan untuk support energi yang dapatkannya adalah page of pentacle. Secara umumnya page of pentacle adalah seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mengontrol keuangan seorang Taurus dan seorang Aquarius akan memberikan masukan serta support agar seorang Taurus mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan untuk kartu kesimpulan yang adalah The world, secara umumnya, the world itu diartikan kesempatan kedua, ataupun mendapatkan suatu harapan lagi. Dan jika kartu the world kita gabungkan dengan zodiak yang pertama ataupun zodiak Aquarius yang cocok dengan zodiak Rose, di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendukung penuh dan memperhatikan penuh keuangan serta di sini seorang Aquarius akan memberikan masukan kepada seorang Taurus untuk mengambil satu langkah yang menunjang keuangannya di masa depannya. Dan di sini, seorang Taurus merespon secara positif dan mempercayakan segi keuangan kepada seorang Aquarius yang didukung penuh oleh seorang anak, tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan dakwah di sini menggambarkan seorang Aquarius melihatkan ataupun memperlihatkan kepada seorang Taurus untuk mendapatkan kesempatan kedua di dalam suatu kategori keuangan. Yaitu mengambil satu langkah yang menunjang keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Taurus adalah Seven of tackle ataupun 7 koin Untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Taurus adalah seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Leo menatap penuh masa depan dan selalu melihat masa depan serta ingin memperjuangkan kategori keuangan di dalam keuangan masa depan bersama pasangan. Di sini juga seorang Leo selalu melihat harapan yang ada ataupun melihat peluang yang dapat menunjang keuangan lebih bagus lagi di masa mendatang. Dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Leo akan menunjukkan peluang tersebut kepada seorang taurus dan seorang taurus melakukannya dan mengambil suatu peluang untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi bersama seorang Leo di masa depannya dan di sini juga seorang taurus mempercayakan ataupun memberikan harapan kepada seorang Leo untuk mengontrol keuangan seorang taurus dan menunjang keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah King of Sword, secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah tua ataupun yang dihormati seorang zodiak tersebut. Dan di sini menggambarkan seorang zodiak Leo memberikan masukan di dalam kategori keuangan, serta harapan peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi kepada seorang Taurus. Dan di sini, respon yang diberikan seorang Taurus adalah respon positif tindakan itu didukung oleh seorang orang tua tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua seorang leo sendiri dan orang tua seorang taurus sendiri dan jika kartu the world kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang leo memberikan dan menunjukkan kepada seorang taurus peluang untuk Mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan masa depan yang cerah, yang didukung oleh seorang orang tua Taurus sendiri dan orang tua Leo sendiri, dan The World di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kesempatan kedua untuk mengambil satu peluang yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di dalam kategori keuangan dan di dalam kategori masa depan mereka bersama seorang Leo. Dan di sini intensitas yang mereka dapatkan adalah di angka 97% cocok sampai tua. Selanjutnya kita di kartu zodiak yang ketiga, zodiak yang cocok dengan Taurus adalah. Four of Sword ataupun empat pedang untuk Zodiac yang ketiga kita mempunyai zodiak Aries yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April dan di sini menggambarkan seorang Aries selalu memperhatikan kesehatan seorang Taurus sehingga disini seorang Taurus merasa nyaman dan disimbolkan dengan orang yang tidur nyenyak disinilah seorang Taurus merasa Bahwasanya kesehatannya selalu dipantau dan dikontrol oleh seorang aris, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang aris tidak luput di dalam suatu kesehatan yang membaik ataupun pemulihan kesehatan kepada seorang taurus sendiri. Di sini juga seorang aris selalu memperhatikan olahraga dan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang taurus terhadap kesehatan, sehingga di sini seorang taurus sangat senang dan merasa nyaman. Di kategori kesehatan, dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah tua ataupun yang sudah matang pikirannya, yang dihargai oleh masing-masing zodiak. -masing Jadi, di disini menggambarkan seorang Aris memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Taurus di dalam kategori kesehatan yang didukung penuh oleh seseorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua seorang taurus dan orang tua aris sendiri dan the word kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang aris memberikan ataupun memperhatikan kesehatan seorang taurus sehingga di sini seorang taurus tidak khawatir lagi tentang kesehatannya dan merasa nyaman bila berada di dekat seorang aris yang didukung penuh oleh seorang orang tua sendiri dan taurus sendiri dan the di sini menggambarkan Kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Taurus untuk memperbaiki kesehatannya yang dipantau dan dikontrol oleh seorang Aries sendiri. Dan di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 93% cocok sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yang cocok dengan seorang Taurus adalah Nine of Cups ataupun Sembilan Piala untuk zodiak yang keempat yang cocok dengan seorang Taurus adalah seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober dan di dalam kategori ini menggambarkan bahwasanya seorang Libra selalu memperhatikan hubungan asmara ataupun memberikan ketenangan kepada seorang Taurus serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada seorang Taurus di dalam menjaga suatu hubungan asmara mereka berdua dan di sini seorang Libra akan selalu menjaga hubungan mereka bersama seorang taurus, sehingga di sini terciptalah sebuah kategori hubungan yang bahagia di dalam kategori asmara seorang libra dan taurus sendiri. Dan di sini seorang taurus tidak perlu khawatir kepada seorang libra tentang perselingkuhan ataupun orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara, karena di sini Seorang Libra sendiri akan menjaga sepenuhnya tentang hubungan asmara mereka bersama seorang Taurus, sehingga mereka mendapatkan kenyamanan di dalam hubungan asmara dan mendapatkan kategori kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle adalah seseorang yang sudah tua ataupun yang sudah matang pikirannya, serta yang dihargai oleh seorang Taurus dan Libra sendiri. Jadi di sini menggambarkan seorang Libra menjaga penuh hubungan asmara mereka dan menjaga kepercayaan di dalam suatu hubungan asmara dan seorang Taurus juga melakukan hal yang sama dan di sini mereka mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua masing-masing seorang Taurus dan seorang Libra sendiri dan jika dua kita gabungkan dengan kartu Zodiak yang keempat yaitu Zodiak Libra yang cocok berpasangan dengan seorang Taurus menggambarkan seorang libra menjaga penuh hubungan asmara mereka dan memberikan kepercayaan penuh kepada seorang taurus terhadap hubungan asmara mereka sehingga di sini mereka sama-sama nyaman bila berada berjauhan ataupun mendapatkan kepercayaan di dalam suatu hubungan asmara dan tindakan itu didukung penuh oleh orang tua masing-masing yaitu orang tua taurus dan orang tua libra dan di sini kesempatan kedua mereka dapatkan untuk hubungan yang lebih serius ataupun ke jenjang yang lebih serius kedepannya dan di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 89 cocok sampai kakek nenek ataupun sampai tua. Dan di sini juga kita review kembali bahwasannya zodiak yang pertama yang cocok dengan seorang tahu sendiri adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang di intensitas kecocokan 92 persen dengan kategori keuangan. Selanjutnya seorang zodiak Leo yang intensitas kecocokan 97 yaitu kategori. Keuangan juga, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Aries yang intensitas kecocokan 93% yaitu di dalam kategori kesehatan, selanjutnya yaitu seorang zodiak Libra yang intensitas kecocokan 89% di dalam kategori hubungan asmara, dan di sini mereka mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarga, yaitu dari anak seorang Taurus bersama seorang Aquarius dan di sini seorang Leo, Aries dan Libra mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua masing-masing zodiak sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang berpasangan dengan seorang zodiak Taurus adalah seseorang yang mendapatkan dukungan di dalam suatu hubungan asmara dari orang tua Taurus serta orang tua sendiri.